Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Tidak akan pernah mudah seseorang ini syukur kepada Allah Orang yang mau bersyukur ujiannya gede Kadang ini hari Ya Allah kalau saya dapat rezeki saya syukur kepadamu Begitu dapat lupa Betul nggak? Itu ujiannya Kadang kalau orang lagi susah banyak keinginan di hadapan Allah Nanti begitu udah dapat semuanya Pohodai. betul. Tidak akan orang itu bersyukur, tidak akan itu orang bersilaturahmi dengan penuh keikhlasan jika didasari di dalam hati tanpa membawa iman. Orang dapat mendapatkan iman yang pastinya dia bertakwa kepada Allah. Kalau orang sudah beriman, dia bertakwa kepada Allah, maka bersyukurnya dia akan lebih mudah. Ujiannya ada, tapi kecil. Kalau kita kan banyak ujian gedenya. Betul apa enggak? Maaf-maaf, kita kadang-kadang suka nggak sadar diri. Ujian itu, setiap hamba yang menerima satu ujian, berarti hamba tersebut itu orang-orang yang dipilih sama Allah. Tapi orang yang ibadah. Tapi kalau orang yang nggak ibadah itu adab Baru dunia, belum akhir Jadi jangan sembarangan kalau lagi dapat satu musibah hmm, Saya lagi dapat diuji sama Allah Yang ngomong nggak pernah sholat Yang ngomong nggak pernah ngaji Tahu-tahu bilang ujian Berarti ini adab baru sampai dun Belum akhirat Kita mau terima adab dunia apa mau terima adab akhirat Ah, ada yang bilang akhirat katanya. Saya memang nggak mau dunia nggak mau akhirat. Gak ada orang yang menerima azab. Tanda orang yang ingin bertakwa kepada Allah tidak akan seseorang akan mendapatkan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah jika tidak dibarengin, tidak disamakan, tidak dijalani dengan amalia kebaikan. Kita udah beramal baik belum? Contoh deh contoh Senyum sama orang Sama orang yang kita benci Senyum pernah begitu? Susah babe. Susah udah susah Senyum sama orang yang sayang sama kita Orang yang senang sama kita Itu mah udah biasa Tapi kita senyum sama orang yang benci Udah apa belum? itu amaliah paling ringan, senyum pakai modal apa enggak? pakai tenaga apa enggak? senyum aja lu masih pelit Amaliah yang paling gampang senyum yang kedua nyenengin hati orang lain bisa nyenengin hati orang lain? apa? contoh ibu masak sayur sop satu panci satu Bikin lima mangkok, kasih tetangga kanan-kiri Itu orang pasti senang Walaupun rasanya asin Betul apa enggak? Kan dia begitu dikasih, terimanya senang Alhamdulillah Terima kasih ibu, terima kasih ini tetangga paling baik hati Padahal belum dirasain, tapi sudah senang saat senang itu diberikan kepada orang lain Maka kesenangan itu yang akan membawa kita Sampai ke tingkat sebagai hamba Yang pantas dikatakan yang bertakwa kepada Allah Karena salah satu amalia ketakwaan juga Membuat senang hati orang lain Membuat orang itu nyaman sama kita ya Di dalam hal apa? Saling satu sama lain gak ada bersinggungan Satu sama lain gak saling ngomongin di belakangnya satu sama lain saling ngejaga, satu sama lainnya. Ini ciri-ciri orang yang mengamalkan amaliah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kan kita suka begitu. Depan orangnya mau kita baik, bukan main. Bu, lah cium tangan aja, ampe bu. Ntar orang yang enggak ada, eh saya emang nggak demen, emang sama dia Betul apa enggak? Amaliah kebayaan itu kan ringan, gampang ya. Gampang gak Gampang buat orang yang beriman Orang yang gak beriman mah susah Orang yang bertakwa aja Belum tentu dia mengamalkan Yang ketiga Berakhlak Nah ini amaliyah paling gampang juga nih ya Ada orang tua Cium Tangan Ada orang tua dia berdiri Kita kasih tempat buat duduk Itu adab dan akhlak Dapat pahala nggak tuh? Dapat. Ringan apa? Ringan apa nggak? Pakai modal apa? Yang pakai tenaga. Nggak ada pakai semuanya, Bib. Semua orang cegah dan cuma berdiri, gantian. Kalau ini sudah terjalin, senyum, ngasih amaliah kebaikan kepada orang lain tuh bikin seneng orang. Akhlaknya bagus. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, insya itu kan paling gampang karena seseorang itu yang dilihat dari amaliah kehidupannya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Jika kalian ingin melihat seseorang semasa hidupnya baik, buruk, seseorang, lihat bagaimana matinya," kata Nabi SAW. Faham sampai sini, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi ciri-ciri orang yang, ditetap, yang ditetapkan iman Orang yang pandai bersyukur Orang yang memiliki iman dan bertakwa kepada Allah Dan dia menjalankan setiap Amaliah amaliyah kebaikan Lihat Nabi Muhammad SAW Baik atau enggak? Baik apa enggak? Nabi Muhammad nggak ada cacat semuanya perilakunya baik Tiap hari diludahin, tiap hari Nabi buang senyum Model kayak kita Bu Mau ke masjid, tetangga jalan ngeludahin kita tuh Kita apain tuh tetangga Begulat bib Gak kasih selah dia nafas paeh aja bawaannya Betul gak? Tapi Nabi saat diludahin Nabi buang lemparan senyuman Yang ngeludahin Nabi sakit parah Nabi jenguk Dibawain makan, dibawain buah, dibawain madu Sampai yang ngeludah ini nenek-nenek. Woi, -nenek. nek. Nenek-nenek di sini nggak ada yang tukang ngeludai orang kan. Ini nenek-nenek sakit. Nabi bawain belanjaan. Ditungguin sama nabi rumahnya kotor. Dibersihin sama nabi. Ini model kita di sini ada gak yang begitu? Ini makanya ini kita bedanya sama nabi ini begini. Dibersihin sama Nabi, disapuin, ditungguin. Sampai begitu bangun nih Nenek, disuapin makan. Disuapin makan, dibikin senang. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai ibuku. Panggilannya tetap sayang Nabi, tidak wahai ibuku. Lalu apa yang membuatmu datang ke sini? Aku membawa makanan, aku dengar engkau dalam keadaan sakit. Maka dari itu aku siapkan makanan agar engkau sehat kembali sehingga besok dapat meludahi aku kembali, kata Nabi. Cipicu gak ada yang begitu, <laughs> belum lahir orangnya. Lihat amaliah Nabi, jangankan sama manusia, sama binatang aja Nabi amaliahnya baik luar biasa, dan binatang ini baik kepada Nabi. Tahu keledai, tahu keledai, keledai kalau kita tahu kan ya binatang paling bodoh, betul nggak? Dari kecil, Nikla Dayatin piatu, bapak nggak ada, mak nggak ada. Tiap hari nongkrong, jadi di depan rumah, nabi, nabi kasih susu. Nabi makan roti, nabi makan roti, dimakan sama nabi, sampai benar-benar lembek, sampai benar-benar hancur, baru dikasih ke keledai. Ini kira-kira kita ngasih makan binatang, ada yang begitu. Kasih makan sapi, rumput, kita kunyah dulu ada di sini yang begitu ada. Ini roti dimakan dulu sampai betul-betul alus dikasih ke keledainya. Begitu dikasih ke keledai sampai ini keledai dewasa, tiap hari Nabi yang kasih makan. Sampai Nabi wafat, meninggal dunia, ini keledai setiap hari masih nongkrong di rumah Nabi, tapi enggak dia kasih makan. Tiap hari sampai waktu ketiga harinya keledai ini lari Sampai ke ujung sumur Nyemplung Ulama menyatakan apa? Bahwa sesungguhnya Keledai ini depresi atau frustasi Karena tidak lagi mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Tuh kita lihat Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Nabi baiknya sudah Diberikan syafaat kepada umat Di sudah Bip, emang ada obralnya syafaat? Ada Nabi mengatakan barang siapa yang ziarah kepadaku. Ke Madinah. Semasa adanya diriku atau setelah wafatnya aku. Maka dia akan mendapatkan syafaatku di Omil Qiyamah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita ini ditambah oleh Allah. Bisa berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bip. Aing tebuka duit. Mahal Bip apa kata nabi barang siapa yang membaca doa setelah azan Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma wa salatil hadi sayyidina Muhammad wa syarafa wa bathhumal mahmudan alladhi innaka la tukhliful Barang siapa yang membaca doa setelah azan akan mendapatkan jaminanku syafaatku di yomil kiyamah. Gampang apa enggak? Sehari berapa kali azan Berapa kali kita doa kepada Allah? Lima yakin. Yakin? Empat kali orang subuhnya nggak pernah dengar? <tuh> Ikutin jejak Nabi Muhammad SAW maka kita akan selalu selamat dunia wal akhirah. Belajar untuk menyayangi hati orang lain Maka Allah akan memberikan sayangnya kepada kita Kita memudahkan urusan orang lain Allah akan memudahkan urusan kita Ingat jangan pernah untuk selalu Kita ngerasa diri kita ini nggak pantas Di hadapan Allah Sesungguhnya ketidakpantasan itu Hanya ada pada diri kita tetapi Allah selalu memberikan sesuatu yang pantas kepada setiap hambanya sehingga Allah mengumpulkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Firdausul A'la bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Rabbal